Legging merupakan pakaian bawahan ketat untuk wanita yang biasanya digunakan untuk menggantikan celana. Namun, pemakaian legging yang terlalu sering juga tidak baik untuk kesehatanmu, ladies. Awalnya, celana ini digunakan saat melakukan olahraga, namun semakin berkembangnya zaman. Banyak kaum hawa yang menggunakan celana legging untuk kegiatan sehari-hari Dilansir dari Beauty Nesia Dibalik kenyamanan dan stylish yang diberikan Ada beberapa bahaya yang harus diwaspadai Apa saja? Yuk mari kita simak video berikut Penggunaan celana yang ketat akan membuat keringat terjebak di area sekitar pantat dan akhirnya bisa memicu datangnya jerawat di pantat. Celana legging yang cenderung ketat ini membuat kaki tidak bisa benar-benar bernafas dengan leluasa, meskipun tipis dan elastis. Kerap menggunakan celana legging bisa membuat sindrom celana ketat. Yang akhirnya membuat saraf dan sirkulasi darah di sekitar paha mengalami gangguan. Penggunaan celana yang terlalu ketat ternyata bisa mengganggu pertumbuhan bulu pada kaki. Tingginya tekanan saat kita memakai celana ini membuat bulu kaki menjadi lebih keriting dan memanjang. Hal ini tentu akan membuat kaki tak akan lagi mulus. Sirkulasi udara yang tidak benar-benar lancar di area organ vital akan membuat area tersebut mengalami kelembapan berlebih. Dan akhirnya memicu pertumbuhan jamur. Kaum hawa pun berisiko terkena masalah seperti gatal-gatal, iritasi vagina Hingga keputihan, tekanan dari celana legging yang sangat kuat ternyata bisa mengganggu saluran pencernaan dan akhirnya memicu masalah perut kembung atau mulas-mulas. Melihat adanya fakta ini, ada baiknya memang kita tidak terlalu sering memakai celana legging. Pakailah celana yang bisa memberikan sirkulasi udara lebih baik dan nyaman untuk digunakan.